kita tolong, nanti, Minta tolong saya dulu. Bulmi, abur -abur. Abur, ya, abur. dulu yang khusus nanti akan saya berikan season waktu saya akan berikan season waktu pak yang khusus kami laming Take care. Thank you. motot motot motot oh Oke, guys sekali lagi. mau pulang Aduh dua, Baik.